Allah akan beri petunjuk jala islah jala ime kepada siapa yang dia kehadap siapa-siapa tak boleh ganggu ha, ni. walaupun cerdik, bijak, pandas tak ke mana pun hidayah adalah hak Allah walaupun Nabi sendiri pun tak boleh beri hidayah kepada orang tapi hanya siapa Nabi hanyo sapa ajari Allah maka hak tu lepas pada tu serah kepada Allah. Allah nak buka pintu hati sapa tak sempat buka duk dalam gelak sapa kau mati dia walaupun dia fahal dia reti saru mano sekalipun. Nabi SAW alaihi ni kecuk hati apabila orang yang dia seru Islam tapi gi mati dalam kafe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا إن تبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أو لم نمكن لهم حرا من آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء الرزق من لدنا ولكن. Walakinna aksharahum la ya'alamun Ayat 57 Suratul Qasas Allah Ta'ala firman ayat ni Selepas daripada ayat Yang Allah firman Ha hidayah Yang Nabi tak kuasa Nak beri hidayah kepada orang yang Dia kasih Uh, sedia maklum. Hidayah ni adalah hak Allah Taala. Allah akan beri petunjuk jalan Islam, jalan ime kepada siapa yang Dia kehendak. Siapa-siapa tak leh ganggu ha ni. Walaupun cerdik, bijak, pandai, tak guna mana pun. Hidayah adalah hak Allah Walaupun Nabi sendiri pun Tak boleh beri Hidayah kepada orang Tapi hanya siapa Nabi hanya siapa ajarin Allah Maka hak tu Lepas pada tu serah kepada Allah Allah nak buka Pitu hati siapa tak sibuk Duduk dalam gelap Siapa kau mati dia Walaupun dia pahal Dia reti seorang sekali pun. Nabi SAW ni kecuk hati apabila Orang okay, yang dia seru Islam Tapi pergi mati dalam kafe Sapakah Allah Ta'ala waktu yung ayat Di akhir-akhir surah Yusuf Wa ma aqtharun nasi walau haras bi mu'minin Manusia tu kebanyakannya tidak berime walaupun munghe Muhammad dok cita-cita nak mereka itu berime. Kita orang Islam juga. No. kalau sekiranya orang-orang kafir pakak masuk Islam belaka. Kanalah wei Islam kita pakak-pakak mengaji, pakak faham belaka reti belaka tu jiwa orang bersih jiwa orang nak kepada agama Allah ya nampak lagi tu nak jadi semua pakat-pakat kahil -pakat belakolah Islam masuklah Islam tapi benda-benda pasal -benda ini bukan mudah kalau mudah ceraklah kita royak Islam kepada orang sepatah orang tu masih Islam lalu tapi bukan biasa benda-benda biasanya. Sama ada oleh kafir ataupun oleh Islam, yang asa dah. Daripada tuk nenek dia Islam. Cuba kita gambar. Gambar diri kita sendiri dah. Anak orang ni. Gambar jemata pak gambar. Adik-beradik, mak, pok, sepupu, poya kita, anak kita, cucu kita, dia tu, dia ni. Orang yang duduk jadi kam probab kita dekat-dekat cuba kita gamar. Tanya katanya faham Islam semua dak? Kadang-kadang adik-beradik kita sendiri tak faham Islam. Bukan tak faham saja dak? Kadang-kadang meneta pula. Walaupun yang mengaku katanya dia Islam. Tapi perbuatan dia, kelakuan dia menunjukkan katanya dia tak ada dekat kena mana. Apa tah lagi? Orang-orang kafe. Orang kafe yang tak erti sikit habuk ha Islam. Patu kita orang Islam nilah kena guna cara yang paling lembut lembuk paling molek sekali untuk nak pauk dia masuk Islam dan bererti. Lepas pada dia masuk Islam, kena toneung pula. Dan nak apa hidup dia? Bukan masuk Islam hanya mengucap patu duduk pasal itu lah. Sungguh katanya orang tu biasa Mucak la ilaha illallah Tapi Bukir islah tu sekadar Amu masih islah Aku mengajar kamu masih islah Lepas tu, lepas pada tu Ploy Bukir Kita orang islah lagi Kena duduk patenang hari Hari Hari hari Nak jadi islah Mualek pada diri kita Apatah lagi Orang-orang yang baru masih Islam, lepas mengaku katanya dia Islam, ya kita berasa berasa bangga suka orang kafe masih Islam, tapi kena pertanian yang toning maknanya kena ajar asuh didik beri ajaran agama lepas tu kena buat benar-benar pahamai betul itu ada dalam hati dia akal fikir dia cara hidup dia kena buat apa lagi syirik-syirik Họ besor dia duk buat dalam agama asal dia, bila dia masuk Islam kena buat apa lagi? Kita orang Islam lagi. Terang kita buat buat soal lain, buat tanya, katanya orang Islam kita tak ada syirik kah? Belana. Dok buat amalan tu, amalan ni wasbah. Kadang-kadang duk ada lagi duk sakok ko tekok. Tali-tali azimat duk sakok. Kok lengai, kok penguk. Dok percaya lagi itu. Kepada Dewa tu Gatu-gatu-gatu-gatu-gatu Penuh Belana lagi Amalah tak penuh Belana lagi Walaupun dia mengaku katanya Dia orang Islam Dan makpak tu nenek Orang-orang Islam Semua ni Terabuankan untuk jadi manusia orang Kena melalui Didik ke tarbiyah. Ilmu Agama Duk di dalam Kalengi orang-orang Islam kena amal sokmo-sokmo jangan berhenti amal kena ngaji sokmo jangan berhenti bukan ngaji setahun sekali bukan kena ngaji sokmo patut kena dengar sokmo patut dengar ngaji wujud di hak keno selalu dah daripada hak nabi SAW dan hak para sahabat radhiyallahu anhum ajmain barulah keno mengikut para ulama ulama-ulama tu sebagai lampu suluh nak no, jadi orang ini pakat erti ugamu maka kewajib bagi setiap orang kena pakat mengaji orang ada ilmu kena mengajar kena royak walaupun benda tu berat pahit sekali pun kena royak tapi kita kena royak dengan teknik hikmah dengan cara yang tidak teratup dengan kawan rusak orang okay? duduk di pandang-pandang orang mengajar itulah. Sungguh katanya benar yang kita nak royak kepada orang benda pahit, benda yang berat kita nak royak. Tapi dia kita pandai cara royak, pandai cara masuk dengan orang. Insya-Allah benda hok berat, hok nampak katanya kasar, tapi kita pelemok benda tu akan jadi molek. Inilah berhajak kepada orang cerdik, orang pandai dan leh ha nak siapa ajari Allah. Tapi kita jangan lupa kita balik orang terima, balik orang ngaji, balik kita ni. Ngaji, belajar, wujadilah jadilah. Aziz so nak ngaji, nak belajar. Lepas tu, nak amal so'umun mengikut ajaran Allah, ajaran Nabi. Sebab kita nak hidayah yang betul daripada Allah dunia. Sampai ke kita nak duduk di dalam syurga sikit lagi pun, hidayah ime tu saat ni kena duduk sekali dengan kita. Sampai kau kita mati, duduk dalam kubur pun Imeh tu duduk sekali dengan kita Amalek, kalau kita besok duduk buat pun Duduk sekali dengan kita <coughs> Bakit sikit lagi pun Dia ya duduk sekali dengan kita Itulah Yang dinamakan hidayah petunjuk. Lepas tu nak hurai katanya Imeh kau, Islah kau, agak apa Ya semua tu duduk dalam tu belakang Duduk dalam Tengtulah belakang Asalkan kita jadi orang baik, orang berju. Kalau tengok kepada sejarah Nabi, tak ada berhenti-berhenti Nabi ni. So, ya malam mengajar royak, sore pun royak, atas utah pun royak, ramah-ramah pun royak, tino pun royak, jatah pun royak, royak semua. Lepas tu, buat contoh pula. Buat contoh, nak jadi sahabat dia pakat tengok ni, cara buat lagu ni. So, so, so, so. Saya misal mudah-mudah ni. Nabi sebut ni saya nak sebut dua contoh. Nabi sebut banyak apa ni? Ha ha ha semayel, royak royak royak akhir sekali Nabi katanya nya wasallu kama raaitumuni usalli. Mung semayel lah seperti mana mung tengok aku semayel. Tu ha semayel. Ha haji pula. Nabi katanya khudhu anni manasikakum. Mung ambil lah contoh daripada aku dalam ha amal ibadat haji kamu. Nabi pun buat serta dengan royak kepada sahabat ni wak lagu ni. Lagu ni so so so so so. Nabi buat serta dengan dia royak. Kalau kira pasal hadis ke hadis yang sangat kuat. Hadis tak duduk khilaf duk jadi ke apa? Duk jadi sahih, hasan, daif, hadis kecek. Hadis hak Nabi sebut tapi tidak jadi apa ni tak terbuat pada masa yang sama. Nabi raya saja, tapi Nabi tak ada patibat naik wailanan sebab itulah sengah-sengah ulama katanya hadith ni hadith daif hadith ni hadith apa hasan tapi apabila Nabi buat Nabi kece jadi sahih lalu lah sebab contoh daripada Nabi tu tak ada khilaf di kalangan para sahabat tengok ya sebab tu sengah-sengah sahabat je katanya ra'aitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok sendiri, hak Nabi buat. Ada setengah hadis, Sami' tu Rasulullah. Aku dengar ni, Nabi kau ayat. Ni nak ayat katanya, Jinjan. Katanya dia dengar, dia tengok, dia nampak. Alhamdulillah. Kita pun lagu tu, ambil daripada, ayat, lima puluh ni, Hak saya baca kemarai, Ha Hidayah. Ketika Abu Talib, nak mati. Nabi pergi royak, royak, royak, royak. Akhir sekali, Abu Talib mati di dalam ugama untuk nenek. Kalau kita tanya, Abu Talib duduk sekali dengan Nabi um... lama tak? Uh, lama. Perang Nabi, dia dia diumur 8 tahun. Nabi nak bining dengan ya Siti Khadijah. Abu Talib duduk kecil, dikira, bobek, bobek, bobek. Sampai kan Nabi boleh bining. Umur 25 Nabi waktu tu? Nabi dilantik jadi rasul umur 40. Abu Talib dia tua Cuba kita gamah. Abu Talib dia berumur tapi dia dia tahu katanya Nabi tu buat gapo? Kelwai gotu goning gotu goning tapi dia tak masih Islam. Dia hanya popong dole saja eh, Nabi. Siapakah Nabi umur 50? Tengok. Apa Abu Talib umur berapa? Cuba kita gamah. Ummu Nabi 8 tahun dia payah dah. Ni, Nabi umur 8 tahun, Abu Talib dia orang tua dah. Dia pego Nabi, pego, pego, pego, pego, pego, siapa ko Nabi umur puluh Pas Abu Talib umur berapa? Kalau kita tanya, Wak tanya saja. Pak dia tak reti ke Islam? Oi. Tak reti apa? Nabi duduk royak ke orang, siam Allah, siam Dia duduk dalam hadkan belakang Orang Islam kena duk seksa di Mekah, go tu go ning go tu, yerti sebut la illaha illallah tapi dia tak sebut. Dia tak sebut. Sampai akhir hidup dia, nabi pun royak. Hey pak saudaraku, benar ni saya royak dah kemarin ni. Royak sekali lagi. Hey pak saudaraku, mu sebutlah la illaha illallah. Aku akan berhujah dengan perkataan ni di hadapan Allah Taala sikit lagi. Tapi tak ada aku. Abu Talib tak seterimu Ini ni ayat katanya Hidayah duduk di Allah Ta'ala Bukan duduk di manusia Manusia hanya Usaha, wayak, sapa Sumpah dengan kita juga Dengan anak kita Dengan anak murid kita, bining kita, tut laki kita Makpok kita Semua orang-orang yang dekat ataupun orang jauh Inilah berhajat kepada pakak pakat ngaji belakang eh? anak- anak orang yang pakat ngaji. Jangan berhenti ngaji. Orang yang ada ilmu, ngajarlah. Sok mo, sok mo. Walaupun anak murid sore. Nampak dia nak ngaji. Ha, ngajar. Walaupun tak ada upah. Tak ada duit song. Duit yang berbah sapu, siapa. lagi. Tak ada orang wui. Walaupun sekut habuk pun, ngajar patung mengajar pula mengajarlah hak sahih hak betul selalu jangan mengajar pasal benda duk royak dah tahu ambil mano sahih kata sahih ceritakan ada-ada cerita dongeng-dongeng ya royak royak royak royak hak tu kena duk betul belakangkan hari sikit lagi oh bayak ayo royak hak betul selalu kalau boleh royak daripada dalik ambil daripada kitab mano muka mano juzuk mano Toh, kena kena tak kena wallah aku royak dulu katanya benda ni ngambil daripada kitab tu di situ-situ mudah orang pergi cari mudah orang pergi rojok semula lepas tu orang mengajar pula kena ada hikmah kena ada witiak pandiak ciriak bijak cara nak safar ilmu kena rojok kepada orang tengok kepada keadaan tengok kepada keadaan nampak tengkriet sangat kita jangan tengkriet nampak orang pilih Pahal belakang lama Orang duduk ngaji dengan kita royak, Benda tinggi pun Dia pahal ya kerti Itulah Nabi bersih kepada kita Mengkeceklah dengan orang Hasba'uqulihim Hasba'uqulihim artinya We jadi pada dengan akar fikirnya dia Orang tak pahal islam lagi Baru duduk tautih-tautih Alih botol baca tak boleh lagi Jangan kita kecek tinggi sangat dengan dia Ha tapi orang yang erti dah Ilmu banyak dah Pandah dah Bijak dah Alhamdulillah Kita boleh hurai tinggi Cara untuk kita ngajar pak pok dia Supaya juga dengan bahasa Bahasa Kalau lah, orang, orang Tak erti bahasa Melayu Kita kacak siya Pek dah ke apa? Tak boleh Ni kalau kita kira negeri kita lah ni Orang yang tak erti bahasa Melayu Kita kacak Apa ni? orang tu, not kepada bahasa siya. Kalau lah kita kecek Melayu, ia ada kelapang, eh, penamalah, ia ada kata, tak payah. Baik kita kecek, bahasa yang semua orang boleh payah berlaku. Lebih berpikdoh daripada kita kecek, bahasa yang setengah orang payah, setengah orang tak payah. Tu cara. Sebab tu, orang-orang termasuk di dalam, apa ni, Sifat orang mukmin yang sempurna ia iaitu dia pandai banyak bahasa. Boleh masuk dengan orang. Okay? Ning cara-cara belakon, cara, -cara, cara berdakwah. Cara mengajar, cara sampaikan ilmu kepada orang. Okay? Cit wittia kena tinggi benar orang-orang okay, okay, mengajar. Jangan gaduh. Jangan gaduh marah. Jangan tok to. kena soba Ada gapapa-apa, soba khoy ben khoy pai anih saya tak ada terjerumuh lagi ayat 57 hok baca sana tapi ambil cerita-cerita hok kemaran mai wayak kepada kita sebagai tupuk tambah untuk jadikan sebagai pengajar kepada kita sebab apa? sebab dakwah di zaman nabi dulu kita tengok dia rubbag pesan itu kita ambil contoh daripada hok nabi hok sahabat aut tabiin mari guna patu mari gapo masuk dengan tak ada es masa sikit lagi boleh jadi 20 tahun 30 tahun rumah anak cucu kita sikit lagi boleh jadi Ngajar ceramah baik lain pula cuba kita gambar 50 tahun dulu ada orang yang ngajar melalui Facebook tak ada tapi dah ni alhamdulillah Ngajar sore apa boleh Ngajar duduk sore ada dalam bilik ambil kelong tak depan babai babai royak baca kitab goto goto dengar tengah sore tak ada kena anak murid depan tapi kita yakin katanya hak kita sapa kita royak orang titam orang tengok orang jalan atau orang share masuk dia dalam klum tu klum ni alhamdulillah nak no, ayat katanya dakwah ataupun mengajar Islam ni adalah luah cara dia walaupun kita royak kepada orang sepatah seketuk sekali pun tapi dia, kita yakin katanya dengan ikhlas hati kita Allah Taala tidak mensia-siakan amalan usaha yang kita buat. Itulah. Banyak lagi nak layak tapi masa habis Hidayah adalah penting dan marilah kita pakat terima dan pakat mitok sama dengan Allah supaya Allah buka pintu hati kita dan jadikan kita orang soleh salihah, orang yang bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu alal Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa warahmatullahi wabarakatuh.